Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be lover serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar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 Baiklah berasa, baleslah, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan pastinya kabar gembira dan bahagia dari Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu Siwi dari Idola Kesayangan. Abang El, Papa Bilar, dan Bunda Lesti mengucapkan Happy Birthday untuk Omanya Abang El nih persahabat yang sedang berulang tahun hari ini Masya Allah gemes banget ya keluarga Leslar Keluarga yang sangat bahagia Keluarga yang sangat inspiratif untuk banyak orang Selamat ulang tahun Bu Siwi berkah umurnya amin Mudah-mudahan persahabat ya Untuk Omanya Abang L, Ibu Har Ahmad Selalu sehat dan selalu bahagia amin Kemudian disimak juga nih persahabat ada video yang sangat lucu dan menggemaskan, Abang Fatih. Rasanya ya, Masya Allah, ini mah lucu banget, apalagi lihat ketawanya. Aduh, <gifat> ini sih kebahagiaan banget untuk warga Konoha, penyemangat untuk kita semuanya. Luar biasa Abang L, mudah-mudahan sehat terus menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih Bilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, ponakan aku sudah gede ternyata bisa mainan sendiri duduk dah mantap, nggak dipegangin, dah berani dan tetap tersenyum bahagia. Tuh pinter banget ya Bang El, mainnya sudah bisa sendiri tanpa dipegangin. Ini mah pinter banget, apalagi melihat senyumannya. Aduh, bikin meronta-ronta tuh onti-ontinya ya. Ini mah kebahagiaan banget untuk warga Koroha. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Kita lihat persahabat dari akun hanya buat Leslar mengatakan di kalimat komentar. Tahu dia, pas deket kamera, senyum dan angkat kaki. Aduh, Masya Allah banget ya. Ini mah lucu banget. Dan kita lihat juga komentar selanjutnya. Dari akun Maydi.mur mengatakan, Masya Allah, nah pinter banget kamu. Sehat dan panjang umurnya, bahagia selalu bersama Papa dan Bunda. Amin. Banyak doa yang diberikan kepada family Leslar, mudah-mudahan doa baik yang dikabulkan dari diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin kemudian, disimak juga bersahabat, ada tentunya info juga ke keluarga Konoha, karena vlog sudah di up di channel Youtube Leslar Entertainment ini momen spesial saat idola kesenangan kita ke acara ulang tahun, anaknya Korudi Salim ya, ini bahagian juga untuk kita semuanya Papa B dan Bunda Lesti ditantang pesulap merah. Ini kejutan juga nih saat bertemu dengan pesulap merah. Wow! Pokoknya yang penasaran, persahabat, ya langsung aja kalian ke channel YouTube Leslar Entertainment karena vlog terbaru sudah di-up. Kita dukung terbaik nih untuk tim Leslar Entertainment dan karya-karyanya. Kemudian kita lihat juga, persahabat, ya ada kabar spesial terbaru yang kita dapatkan. Papa Bilar lagi syuting. Dan ada sebuah kalimat yang diposting di ugahan ini: "Bismillah, semoga lancar selalu. Amin." Mudah-mudahan bersahabat, ya. Lancar terus apapun yang dilakukan oleh Papa Bi. Kita selalu mendukung yang terbaik. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan. Bismillah, mudah-mudahan lancar bersahabat, ya. Dan pastinya... Kita semua akan selalu mendapatkan kejutan yang sangat bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Semangat terus untuk Papa Bilar! Sutinya, mudah-mudahan lancar selalu, amin. Dan kita lihat juga bersama di unggahan ini, dan sebuah kalimat komentar yang diberikan dari Memo Instagram mengatakan. Amin ya Allah, semangat bekerja Papa Bi, Bismillah, semoga dilancarkan selalu pekerjaan hari ini, apapun projeknya, amin. Ini komentar yang positif banget ya, dan kita lihat juga ke kabar terbaru berikutnya. Ternyata persahabat ya, bersama Kak Karen Delano nih, syuting hari ini Papa Bilar. Dan pastinya persahabat ya, idola kesengan kita Papa Bilar itu syutingnya barengan dengan istri tercinta Bunda Lesti itu yang selalu netting. Papa Bi sendirian aja, eh tiba-tiba kita melihat postingan ada Bunda Lesti di situ yang tentunya syuting bareng. Wah wow, masya Allah, idola kesenangan kita memang penuh dengan kejutan. Tentunya hempaskan saja yang netting-netting, yang berkomentar tidak baik. Kita selalu positif, kita selalu mendukung, mendoakan yang terbaik untuk idola kita. mau ini pun diunggah kembali oleh Agus Sendal Putih Bilar Pak sahabat ya. Kita simak juga di kalimat yang dituliskan di unggahan ini. Proyek apa ya pandanya abang, jadi penasaran kerja baru pasangan itu emang paling happy bawaannya Masya Allah Luar biasa banget ya, Inilah kesayangan kita tiba-tiba langsung tentunya memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Papa B dan Bunda Lesti syutingnya barengan persahabat ya Kita lihat, komentar pun banyak sekali persahabat ya Tentunya diberikan oleh Leslar Lovers Dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan Ada apa yang di bulan Oktober bikin penisirin Katanya persahabatnya Kita lihat juga jawaban komentar yang diberikan Dari akun Kantia mengatakan Kayaknya projeknya Karen Delano deh Banyak artis mungkin fashionnya kali ya Katanya tuh kita lihat juga komentar berikutnya dari akun pipit marti 97 menjawab di kalimat komentar fashion show projeknya Karin Delano namanya Abra Kadabra, entar bulan Oktober itu persabed ya di bulan Oktober tentunya bakal ada kejutan lewat acarnya Karin Delano ada banyak sekali artis di atas. Di antaranya ada Bunda Leslie dan Papa Billar yang ikut andil di acara tersebut. Kita lihat juga ke kabar berikutnya dari unggahan Bang Aril ya. Dua jam yang lalu, Bang Aril memunggah sebuah postingan foto bareng KW Mungzi. Ini adalah dua bodyguard yang sangat luar biasa, mudah-mudahan tetap selalu menjaga...